Tutup mata, bukakan telinga. Aku dah bosan dengan semua bicara. Tak perlu ulang, tak perlu ulas. Dan malas menggalas sakit ini. Apa aku perlu? Apa aku mahu Apa? Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci. Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci Aku perlu kunci untuk buka gari Buka gari yang selama di hati Aku perlu kunci, aku perlu kunci Sambil fix semua benda let go Benda lepas itu semua sia-sia ya yeah, ya yeah. Tak ada konti terus lock sambil kerja lah Confirm kata kunci takkan jumpa ya yeah, ya yeah. Aku mula broke bila dengan nama dia Tiba mula rasa macam aku rindu gila Aku rasa kau cool, bila ingat pelangin datang Tapi awan cuba halang itu masih dia Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci Perlu kunci, aku perlu kunci Aku perlu kunci Aku perlu kunci Aku perlu kunci Itu buka gari Buka gari yang selama di hati Aku perlu kunci Aku perlu kunci Kecil tapi luar biasa Satu kejadian yang berharga Jika kesesar Teras sampah Selain masalah Hilang arah dan mulai rebah Masih Tiada juga yang endah Sini Biar aku terjemah kondensi ini Kunci tentangmu Biarkan ia tenggelam Because that happiness key Is mine Hilang semua cerita Bukan pendam silam Dalam diam aku mencari kebenaran Bukan diamkan Tapi aku terus bebaskan Apa yang selalu pendam kini Terlalu biarkan yang terkurung terus kurang Raga jiwa bertapis demi lidah yang menikam Tertanam sakit supaya semua dapat diabai bayar kunci yang dicari bukan lagi yang dibenci Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci